Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan uh, membuat sebuah tutorial cara convert video atau kompres video uh, yang tadinya tidak bisa dibuka di HP. Kemudian kita akan convert menjadi file yang bisa dibuka di handphone atau uh, merubah format yang tadinya MP3 menjadi MKV atau atau uh, menjadi file MP4 yang lebih rendah ataupun bisa juga menjadi file 3GP. Uh, kemudian bisa juga untuk convert dari video yang mempunyai lagu misalkan kita ambil lagunya saja menjadi MP3. Oke okay, langsung saja kita cekidot. Baik langsung saja ya uh, kita di sini akan uh, menjelaskan bagaimana cara mengconvertnya. Ya langsung saja. Uh, yang pertama kita download softwarenya terlebih dahulu nama softwarenya yaitu format Factory teman-teman uh, bisa download di link sini atau nanti uh, saya cantumkan di deskripsi link saya ya uh, ini cuman beda versinya saya yang saya gunakan saya sudah download nih teman-teman download dan teman-teman bisa download di sini unduh nih versi terbaru nah 5.7.5.0 kita tanggal 26 Juli 2021 dan saya sudah punya saya pakai format lama nih ya eh, pakai apa versi lama jadi nggak e, usah khawatir ini sama saja ya ini versi lama dan versi baru saya pakai versi 5.5 oke okay. langsung saja kita akan contohkan file di sini nih ini file disini total mb nya e, formatnya mpg file kemudian size nya ukurannya 936 mb dan ini 4 menit 4 menit 936 mb ini termasuk besar ya Kenapa tempat besar? Nah ini kalau dibuka di HP ini nggak bisa dibuka formatnya. -nya. Kita perlu mengkonvertnya ke MP4 atau ke MP3 kita uh, kalau hanya mengambil suaranya saja. Oke okay, langsung kita cek uh, langsung kita ini uh, di sini ada beberapa pilihan menunya teman-teman kita pertama kita buka seperti ini ada beberapa pilihan nantinya uh, ada audio mau dikonvert jadi gambar aja atau menjadi dokumen atau menjadi uh, ke DVD kemudian utility lainnya nih. Kalau di sini saya akan mengkomfortnya menjadi file MP4 agar uh, dia rendah dan juga uh, bisa diatur ya kalau dia rendah kemudian bisa di setel di handphone atau Android. Oke okay, kalau teman-teman untuk file lebih rendah mungkin bisa di mobile ya. Uh, biasanya kalau untuk yang yang baru nanti ada yang baru itu yang apa namanya uh, versi 5.7 itu nanti ada mobile di sini ya jadi e, pakai yang FV bisa outputnya nih kita banyak pilihan ya ada MOV ada 3GP dan lain sebagainya tapi di sini saya akan menggunakan pertama kali MP3 nah di MP3 ini kita add filenya yang akan kita e, buat nah ya tutorial archive yang akan kita buat atau kita kompres. kemudian e, selanjutnya kita e, tentukan lokasi penyimpanannya nah saya lokasi penyimpanannya di FF output nah teman-teman bisa tentukan sendiri ya Uh, kemudian kita oke okay. setelah kita oke okay, di sini nah akan muncul seperti ini ini bentuknya MPG nah kita akan convert menjadi MP4 kemudian kita start di sini kita start eh uh, start, kita tunggu beberapa saat uh, sambil kita jelaskan yang lainnya ya ini bisa di menjadi format player juga bisa ya dan menjadi video downloader juga bisa nah saya hanya mengkonvertnya uh, menjadi MP4 dan teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan. Misalkan, teman-teman mau ngambil musiknya, bisa dengan e, ambil dengan audio, pilih MP3. Nah, ini akan mengambil musiknya saja. Kalau saya, ini sesuai kebutuhan. Dari video ini, kan, saya kompres, kan, saya kecilkan. Tadi sekitar 936, MB, dan kita akan convert akan jadi berapa coba dengan kualitasnya yang e, agak direndahkan dikit, ya kemudian uh, ada yang lebih rendah lagi mkp ini di bawahnya juga uh, ya jadi jadi teman-teman uh, bisa menggunakan yang lainnya oke okay. uh, itu sih uh, kita kita sambil cek uh, ininya ya ini hampir selesai 99% 100% nah ini cara nampilinya gimana ke folder langsung misalkan di sini kita klik aja di sini Nah, kemudian kita klik di sini nah, Totalnya 172,58 MB Bayangin teman-teman e, di sini e, tutorial ZIP ini Ini saya copy lagi e, Saya sampingkan dengan sini ya Tutorial ZIP yang ini ya Kalau di sini totalnya 936 MB Ini totalnya sudah menurun Yaitu 9, e, 172 MB nah begitulah cara convert teman-teman uh, dari video dikompres menjadi kecil menjadi kecil atau menjadi mp3 oke okay, mungkin itu saja tutorial dari saya semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh